Oi, uh, selamat uh, guys. Mantap, guys. guys. Oke, guys. Sekarang kamu spot lagi, guys. Di lama-lama pisang, guys. Asik. Coba di sini. Siapa tahu ada ikannya di sini, guys. Apa umpannya, Mas? Ini lagi istirahatan, mumpung lagi istirahat, mancing dulu, guys. Liburan, guys. Buat liburan, guys. Umpannya apa itu? Umpannya pakai cacing Cacing Cacing umpannya gas yes. Bismillahirrahmanirrahim Semoga dapat gede guys Amin Itu tuh, Sudah digondol guys Tes, Kena guys Wuh Setrek Aduh, Kecil guys Setreknya guys Asik petok, guys. <laughs> Ngawas ikannya guys Kecil sekali guys Gak apa-apa yang penting kan kapot guys Oke guys Lalu di bangat Hah? Besok? Wih, wih setrek kanji Gak <laughs> gampang Setrek Kegaranya yang tadi ini sama kecilnya Ini apa nih mas? Okay. Ini kan Betok Betok mas masih ya bahasa Jawanya betik. Eh dapat eh strek strek lagi guys. Ini nih. Ah itu. Strek. Yep. Ya namanya ikan liar, trek birau Kecil-kecil kecil. -kecil. Kalau pengen ikan besar jadi ditambah sana dari. Dan iya guys. Woi, strike masih. Mantap-mantap-mantap. Kalau dilihat kayak gak ada ikannya di sini. Kayak banyak ikannya, guys. Tempat sampai ini, guys. Tempat-tempat apa rawa-rawa apa namanya? Tanah kosong. Ada airnya, jadi saya kira nggak ada, ternyata ada nih Wih, trek aja Apa guys? Wih, trek Guys Mantap, Mas eh. Kecil alias Cilik. Tiket. Woi. Streak. Uhuy. Streak. yang ke berapa, Mas eh? Waduh. yang ke 10 kalinya ini dah bisa buatan nanti buat payet teman-teman, woi, hey. nggak betuk deh, betuk guys, nih hey. guys, hey. Ini, guys. Hey, Lepas deh lepas betuk guys, betuk, <laughs> ketuk, betuk, ketuk, oh gimana dengan kameranya guys, omos guys. <laughs> Woi strike guys! Mantap, guys! Tapi kecil, guys! Woy, woy! Strike guys! strike guys! Mantap, mantap, mantap! Begini, guys! Strike guys! Ini yang paling besar dah, gak bisa lebih gede, kayak tadi Mantap! Berarti babonya udah bangun guys. Tadi-tadi nggak bangun dia, waktu masing tadi itu, yang siang-siang itu. sore baru bangun dia guys, babonya guys. Wih anaknya lagi guys, kecil lagi guys. Sutrake, <tuk> Wih guys, asik. Ih. Oh. Tidak terasa guys badi guys